Ya, yang diserang ini berwarna hitam. Oh no. Eh, ya, aku diserang. Bajunya udah ditandain. <laughs> hey, tasnya juga hitam. Tasku hitam, semuanya hitam. Salah kostumnya kalau mau ke sini pakai baju cerah ya. Enggak tahan Boleh, skipnya dulu. Aku diserang, guys. Lihat tuh, banyak. Banyak diserang. Kita skip dulu ya diserang yeah, di sini. Wah, yeah. wow, di dalam sini. Oh, maskernya hitam. di di sini. <laughs> mau tanya-tanya nih dari awal sampai akhirnya jadi madu itu bagaimana sih caranya ayo masuk sekarang kita mau cari pawangnya Terima Di mana ini pawangnya? di. Ayo, ayo. Makasih, Iya, tuh, ini. pawangnya. Pawang kita. mau lihat peternakan. Lebah dari Bapak Cuplis Oke, bisa-bisa Mari kita langsung aja ya, oh, sengaja ya. Sengaja. Gimana sih, dari kapan sih ini berdiri Pak? Peternakan lebah ini Ini dari tahun 2012 Jadi kira-kira berapa tahun ya 2016 Kira-kira udah -kira hampir 5 tahun ya Hampir 5 tahun ya, benar-benar ya. sekali Dulu sih tidak ada kepikiran untuk buka ini coba untuk hobi aja sekarang jadi profesi ya jadi nah gimana ya jadi nah, hobi juga bisa menghasilkan dulu gitu. hmm, lumayan lah ya lumayan awalnya coba-coba coba-coba ah, dulu pertama ini luas sekali ya ah lumayan hampir sekitar satu hektar satu hektar ada berapa ah. banyak ini beli Apanya? nya uh, Kayak begini ya uh, Ini namanya satu log, ada satu koloni hmm. Kita ada di sini 150 oh, wow. oh, Jadi satu rumah ini namanya satu log, satu koloni Koloni ada. itu di satu kerajaan ya Iya, hmm, hmm, hmm. kalau rebah, lebah kan ada kerajaannya ya, Ada ratu, pekerja, pelayan, wing service jadi Pe service juga bener ada benar ada <laughs> serius Terus ini namanya sendiri, lebah apa ini jenisnya? Atau masing-masing beda-beda? sa kita main di satu jenis saja. Mm. Kalau nama gininya, luarnya kan stingless bee. Lebah ada dua, lebah sengat tanpa sengat. Kalau ini yang tanpa sengat. Ini yang tanpa, tanpa sengat, sengat, sengat atau stingless bee. Ini dia modelnya. Jadi aman untuk anak-anak, aman karena dia nggak sengat. Iya, ini ada anak kecil dia nggak sengat nah, pun. Semua berbeda tekstur, rasa madu semuanya berbeda. Ini rasanya lebih ke manis atau ke? Ini kecut. Kecut. Ya, kita beda-beda tiap panen itu kita beda-beda rasanya. Kalau rasanya tuh tergantung makanannya. Makanannya, apa rasa, aroma sama warna tergantung dari lingkungan. Hmm, aromanya juga berbeda. Kalau bunganya itu kan kita misalnya bunga satu tuh nggak bisa terus dia, paling sebulan bertahan, sebulan lagi beda ada bunga ya, Ada. Pohon-pohon banyak ah, buat. Kita emang sengaja nanam bunga untuk membantu mereka. Biar lebih cepat lagi mendapatkan ya. madunya ya. Eh, ini bunganya, air mata pengantin, dia terus nektarnya sedikit, tapi dari keunggulnya dari jumlah bunga. Uh, uh, uh. Kalau yang ini, kayak ini, dia Centosemon. Dia nektar terbanyak. Tapi dia ada musimnya. Ini hasilnya dari Australia. Oh, itu bunganya yang hijau di atas itu ya? Ya, kuning. Oh, kuning itu uh, ya. Itu nektarnya paling banyak. Uh, uh, uh. Nektar itu Uh, yang di lebah dijadiin madu itu yang dijadikan madu sih yeah. mereka namanya nektar nektar boleh nggak nih kita cicip boleh uh, dan boleh. kita juga pengen tahu proses gimana sih caranya sedot si lebah untuk dijual itu seperti apa prosesnya boleh nanti kita lihat oke okay. sekarang kita jalan-jalan keliling dulu lihat-lihat oh ada lihat kolam ah uh, ini belum jadi ini belum jadi ini bakalan uh, jadi nanti rencananya kolam koi Okay. Nah, kita jelaskan, ini namanya satu koloni. Ya. Oke, okay. kita lepas. Nih, misalnya. Kita kayak ini misalnya okay. ini ngambil Contoh. Ini ada dua bagian. Ada dua bagian. Yang di bawah ini dia khusus telur. Tempatnya ratu bertelur yang di bawah ini. Hmm, jadi ratunya ini rumahnya di sini? Nah, di dalam sini. Dia bertelur terus kerjanya ya? Nah, bertelur, pekerja, semuanya masuk ke sini dulu. Terus kotak yang di atas, ini fungsinya tempat madu. Hmm. Jadi pas kita panen itu tidak ada ngerusak telur. Hmm. Jadi, untuk mengurangi stres, udah lebah itu sendiri, ratu juga. Jadi, kita ambil madunya aja. Right. Jadi, kan kita gak mengganggu telur yang di bawah. Benar-benar, kita buka bener. kayak gini. Biar nah, ini udah full, ya Wow, ini full madunya. Kita buka kayak gini. Ini namanya lengket. Ini dari getah, ya, namanya propolis. Ini mereka yang bikin itu. Iya, mereka jari ngambil dari getah, manggis, nangka. Oh, ini keras, nih. Oh, keras nih. Ini Lengket propolis. Oh, ada yang jual itu aku lihat. Om. Nah, propolis ini jual. bisa diolah, dia jadi propolis cair, hmm. tapi pengolahannya pakai mesin, dia yang bulat-bulat ini di sini. Lah, pot madu namanya. Madunya ada di sini, di dalamnya tuh. Oh, Lua. keluar ya, cari <laughs> dicari. Lang. Ya, yang diserang ini berwarna hitam. Kayak ini semua yang berwarna hitam diserang. Nah, oh, kita berwarna hitam Oh, oh berwarna hitam. pasti serang. Oh salah baju. Nanti kita lihat cara ah, panennya. Potnya hitam salah ini baju. Ini sebagai contoh hmm. dulu. Nanti kita panen. Ambil kita ambil oh, aja. Begitu dicolek dong keluar madunya. Dalam stingless video pertama yang diserang tuh apapun benda yang berwarna hitam Sampai Rambut juga Rambut juga ya? apapun Ya ini semuanya hitam nih? Kalau misalnya di <laughs> digunakan ya, masukin kuping itu mitos Oh dia nggak masuk kuping Yang dicari sesuatu yang berwarna hitam, hitam. Rambut apapun Ya kayak kamera semua <laughs> Mitosnya kan dia masuk ke kuping, masuk ke hidung ya. Intinya yang berwarna hitam, hitam. Apapun itu dia enggak nyengat tapi dia agak agak gigit-gigit kayak geli. Kita inget dia gini aja Enggak dia gigit Oh dia enggak gigit Dia cuma gini aja Tapi hmm. kita agak agak geli hmm. Tadi dia serang bibir aku pada uh -huh. Ini masuk rambut manis. Ini masuk dia ke dalam rambut, rambut biasanya rambut Nanti di betelur di rambutku kah? <laughs> gitu <laughs> aja Alright, alright Dan know. belum banyak orang yang tahu tentang tentang Singgis dia atau yang mm -hmm. bahasa Balinya kele, bahasa umumnya Trigona Trigona, ya, bahasa... tapi tiap daerah punya nama sendiri Kalau di Jawa namanya Kelanceng, Sumatera sama Kalimantan namanya Kelulut Kalau di Malaysia, Galo-galo Kalau di tempat lain itu mungkin beda-beda lagi namanya mm -hmm. Karena Sebabnya tiap daerah punya nama-nama sendiri nama masing -masing. Ya, Khusus di Bali itu namanya kele mm -hmm. Itu beda madu <laughs> tapi apa, apa khasiatnya madu kelo ini? Madu kelo itu banyak uh, beda dengan madu biasa, madu lebah ya. Kalau madu lebah itu dari tekstur, rasanya tetap manis. Dia pasti manis, dia bagus untuk. Kalau madu lebah itu bagus untuk kesehatan eh, di tenaga stamina, bagus karena glukosa tinggi. Tapi kalau untuk yang trigona atau kelo ini, bagusnya dia untuk pemulihan ori dalam misalnya luka dalam, mah, asam lambung hmm. karena uh, enzim kelopanoidnya tinggi Kelapa hmm. kelopanoid itu dia kayak enzim penyembuhan dari dalam jadi membantu daya tahan tubuh juga untuk, Ia, jadi untuk lebih COVID sembuh, lebih cepat lebih cepat oh untuk covid juga bagus sekali ya, ya. kemarin kan ditawar emang emang untuk covid dianyurin Aduh lo karena semua yang kemarin itu yang udah terisolasi dikasih madu kelo pagi satu sloki, siang satu sloki, malam satu sloki. itu satu ya sama setengah. Tidak dicampur apa-apa. Enggak langsung. Pagi siang malam. Ah, karena intinya madu kelo itu membunuh bakteri sama membunuh virus. Mm -hmm. Itu percaya dari dulu. Madu-madu sama kayak bawang putih juga ya. Iya. Cuma bawang putih. di sini rasanya yang berbeda. Ada sama. asam ya. Ada asam, ada pahit. Ada manis. Bisa sampai pahit bisa juga? Apa oh. tekstur bunga mempengaruhi rasa juga atau? Pasti, pasti Pastinya. ya. Ah, lebah oh. sebenarnya nggak bisa menghasilkan madu. Tanpa si bunga? Bukan, emang nggak bisa. Oh nggak bisa dia? Salah kaprah orang dari dulu tuh bukan lebah yang menghasilkan madu. Hmm. Makanya madu dibilang obat herbal. Herbal tuh sebenarnya tumbuhan. Fungsi lebahnya cuma sebagai perantara. Dan sedangkan dia ngambil dari tanaman, misalnya bunga ini diambil cairannya. Terus ditelan, dimuntahin lagi. Itu muntahan siluman. Muntahan. Lebah. Madu itu muntahan, muntahan lebah. Baik Tadi ya. dari nanti itu kan bercampur sama enzim-enzim yang ada di perut lebah. Bener, sama bener. kayak kopi luwak kan? Dua kopi, kopi juga muntahan siluman. Enggak, kopi luwak dari eh B -B. muntahannya dari pantat. <laughs> <laughs> Jati kalo, minum Kalau lebah itu kan muntah dia langsung. <laughs> Disimpan dalam perutnya, dicampur dengan enzimnya, muntahin. Oh, dia itu cuman, Dia cuma sebentar aja habis itu dia pergi kembali buat cari ratunya ya. Tadi dia uh, ngadap di sini, tapi sekarang udah balik ya. Bukan, yang tadi nyerang itu prajurit. Ah, dia oh dia khusus punya ini tugas. prajurit, geng. Prajurit ya, itu benar -benar dia tugasnya menyerang juga. kalau dia ada merasa terganggu. Heeh. Hmm, hmm, hmm. Makanya di sini ada bagiannya prajurit, pekerja. Pekerja? Itu cleaning service benar. Bener ada. Oh, benar benar serius cuma namanya saya, yang uh, saya sendiri yang ngasih tahu. Oh. Eh yang ngasih nama. Kalau nama ilmiahnya nggak tahu. Ini aku lagi diserang ini dia di masa terakhir. tugasnya nih? kayak gini. Ini kan, ada, ini kan ada telur, hmm. telur. Telur ini kan lahir, jadi cangkang telur ini kan kosong. Hmm. Jadi kan berantakan. Ya. Biar bersih. Nah ada tugasnya lebah itu dari beberapa lebah dibersihin lah itu dikumpulin, terus dibawa di keluar, bawa keluar dibuang, lagi diambil akhirnya bersih hmm, tugasnya itu RK. aja bersih bersih ada pernah kotoran dibuang lagi gitu hmm, kalau perawat gitu. beda lagi ratu bertelur dia terus ngerawat dari telur sampai larva sampai pupa itu ngerawat anaknya itu dia lebah berdaya. perawat namanya lebah perawat uh -huh. terus ke lebah namanya lebah pelayan dia terus melayani ratu dayang dayang nah, nah, kan ratu, ratu biasanya ratu punya dayang dayang ratu kemana mana pasti diikutin lebah oh, pelayan yeah. Ratu ya, ya. tuh nggak bisa makan Kalau nggak ada si Dayang Bukan, kalau nggak disuapin Jadi si Dayang ah, suapin dia? Suapin oh. Biar taruh makan di depannya nggak mau Jadi pengen lihat Ratu Tapi kayaknya nggak bisa Karena rumahnya di dalam Ratu nggak boleh kelihatan Gak boleh kelihatan Dan katanya kalau Ratunya pergi Bahaya itu Mati semua Rumahnya mati semua Madu udah nggak ada lagi Ratu Satu keluarga tuh Ratu yang berperan Nggak boleh ada hmm. Ratu dua Berantem Berantem Serius, ini Bung benar Dilebah pun sendiri Di rumah tangga sama nggak boleh di rumah tangga gimana gak ada dua ratu di lebah sama gimana di rumah tangga ya, gak boleh <laughs> sama di sini kalau di sini ya ada pertama ada ratu tua kalau mereka mau pecah kelon nih bikin ratu baru kalau ditakut diketahui sama ratu yang tua dimakan hmm pembangkang nanti ah, dimakan jangan sampai ketahuan sama ratu gimana caranya itu Ih, kalian Pinter -pinter. para sembunyikan <laughs> ratu kedua kalian <laughs> Ratu kedua nih, sampai dia lahir, sampai lahir, baru yang ratu muda nih pergi, nyari hmm. tempat baru. Itu namanya Pecah Seloni, akhirnya dua. Hmm. Hmm. Tapi Bisa, harus disembunyikan. Iya, kalau diketahuan sama ratu muda, ya dipotong hmm. leher di sini ya. ada yang hasil pecah kolon, koloni itu pasti ada atau tidak oh ini ini, dia. ini saya sendiri yang pecah cuma berhasil satu aja sementara oh Emang bisa kita bantu untuk pecah juga ya bisa udah mengalami berarti, beberapa percobaan? woi banyak kali ada mungkin ada ratusan udah oh, satu aja berhasil berarti pak Cuplis ini pelakor sebenarnya <laughs> <laughs> lebah yang jenis ini jenis lebahnya ya uh, untuk kalau ini ada jenisnya trigona hetero trigona itama Jenisnya paling unggul sementara ini. Mm -hmm. Ya bisa menghasilkan paling banyak satu liter satu kotak ini. Satu kotak 1 liter, berarti Nggak, 150 oh. liter sehari. Eh itu sehari kah? Atau enggak, tiga bulan. Tiga bulan. Ah, jadi jadwal panennya sekitaran 2 sampai tiga, bulan. Dua sampai tiga, tiga bulan. bulan. tergantung kondisi bunganya. Ah. Gitu. Nah, tapi itu. Jauh. Tapi normal kalau di Bali kita setengah liter aja udah bersyukur. Mm -hmm. Tapi kalau full bunga sampai tumbus ini kalau dijual dijual kemana aja orang misalnya nyari langsung ke rumah oh. mereka langsung lihat proses panen Oke okay. ini kebetulan kita datang saat panen jadi kita dapat proses panennya juga ya nanti kita, kita lihat ya, panennya. ya. Kita pakai apa kayak ini pakai APD ah. sebenarnya takut ini aku geng untuk pakai sana panjang ya, tapi bajunya hitam. Oh. <tik> Ntar bajunya tuh kayak gini jadinya. Nah, ini terasa sering dipakai panen kayak gini. Hmm, Nggak ini bisa diserang cuci sama ini. mereka ya. Nah, bisa dicuci. Lengket. Hmm. Ini getah ini. Si propolis tadi itu. Oh, ya? biar dicuci apapun, tetap gini. Ini karena sering dipakai, pakai panen, khusus. Khusus panen. Oh, oh. ini jadinya. Oh, <tik> nah, kan dia nyari. Oh, sudah ya, sama sini, topinya udah pakai ini dia nggak bisa nyerang ya, mas, dek. Ya, nyerang sini. ini alatnya kita buka dulu kita lihat isi madu ini pisau madu, ini telur kan sebelum panen harus pastiin madunya ini keras ini. ada apa enggak Oh penuh uh. sini Lihat. Uh, udah Tuh, ini madu semua uh. Uh. Uh. Uh. Uh. Ini madu semua Oh iya, dia kasih aku tutur Aku mau kabur, aku mau kabur uh. yang Aku diserang apa-apa digigit ya, di. oh, oh, tapi gatel-gatel aja kita harus punya ini kita siapin ini lidi fungsinya ini fungsinya lidi ini untuk lobangin ini Ah, lobang kelihatan madunya kan kalau lobangin kita lobangin lobangin kayak gini boleh skipnya dulu, dulu dia sama... aku diserang guys lihat tuh Ayo banyak banyak diserang kita skip dulu ya banyak diserang lihat di sini gara-gara pakai baju hitam diserang semua. penting kita lubangin dulu fungsinya ini biar kita gampang matuin selang selang pejodot gini ke dalam ini pot madunya. Jadi mesinnya dihidupin, sudah hidup. Nah matinya jalan. Dari Port Madu ini langsung masuk ke timur Selatan. satu satu ini yang Ini segini, terus 500 ml. Kita menuju log yang kedua. Panah ini, ini aja. <tuk> Itu sama kayak tadi, kita buka dulu. Tuk-tuk, tuk, tuk, tuk, tuk, tuk kalau pas panen itu, sekali panen kira-kira satu hari itu bisa ngabisin berapa log? tergantung kalau lagi semangat-semangatnya? semangat-semangatnya paling 25 log ayo Lama. woi Lama. Lama. sekarang kita proses penyaringan ini dua log dari ini, dua koloni Dapatnya segitu guys kita hampir dapat satu liter proses penyaringan gampang sering biasa aja untuk menyaring lebah-lebah biasanya ada kotoran yang masuk. Ini aja simpel, tanpa olahan pabrik. Ini kita diamin dulu selama berapa jam sampai 4 jam. Sampai baru 4 bisa jam. dijual. Nggak, enggak, ini kan masih ini busanya kayak gini nanti warnanya dulu jernih dia. Ada merah entah ini masih putih, ini buih-buihnya -bueh kalau habis disedot kayak gini buih udara ya. ya. kayak buihnya nih kita diamin selama 5 jam nanti hilang dia. Langsung dia kayak merah entah, entah entah apa, entah warnanya. Sekarang kita mau cicip rasa madunya. Kadang dia ada yang manis, ada yang asem, kadang ada yang pahit juga. Kalau sama madu biasa yang dari lebah itu biasanya cuma manis atau kadang pahit. Yang ini rasanya kira-kira seperti apa ya? cuman hmm. yang ini asam tapi nggak terlalu asam hasilnya kayak kayak permen yang pernah makan permen gulas itu agak asam-asam manis enak ini hasilnya untuk hari ini Packagingnya seperti ini untuk dijual kembali Untuk pembelian kalian bisa lihat di bawah bawah sini Untuk harga bisa Harganya 350 Satu botol ini Ini setengah liter atau 500 ml hmm. liter, Langsung 390. dari sarang ke botol enggak ada proses apalagi Burni. Bisa Dan COD tes. juga? Bisa dikirim juga? Uh, bisa dikirim-kirim bisa Langsung lihat proses panen juga bisa Datang aja langsung ke Desa Balangan Balangan nomor 8, Dicuplis Bipam